Baby Margaretha adalah salah satu aktris Indonesia yang terkenal dengan keseksiannya. Ia mengawali karir sebagai model majalah dewasa. Lalu ia melebarkan sayapnya ke dunia seni peran. Film pertama yang ia bintangi yakni berjudul Pocong Mandi Goyang Pinggul di tahun 2011. Kemudian di tahun selanjutnya ia kembali bermain film dengan genre horor yakni Suster Gepeng. Sinetron yang pernah dibintanginya adalah Awas Ada Sule dan Komeng Acak Adul. Sedangkan untuk FTV yang pernah ia bintangi, yaitu Petaka Gadis Pencuri Rumah Kosong dan Misteri Warisan Wayang. Kali ini Sania Gift Shop akan membahas model gaya rambut Baby Margareta, mungkin bisa jadi inspirasi tampil cantik yang mencuri perhatian. Seperti apa saja model rambut Baby Margareta? Menjaga betul bentuk tubuh membuatnya banyak dikagumi netizen Ya, body goals yang dimiliki Baby Margareta bikin banyak orang iri sekaligus kagum Selain itu, rambut Baby Margareta yang selalu dia urai tak pernah gagal mencuri perhatian Berikut 5 model rambut Baby Margareta yang pastinya bikin Anda jatuh hati lebih dalam dengan artis ini 1. Keriting Gantung Gaya ini ternyata sering dipilih Baby Margaretha tapi, karena ada sentuhan warna dan styling yang rapi membuat model rambut tersebut lebih spesial. Gaya rambut tersebut pun membuat tampilannya dengan baju cut off di bagian perut tampak lebih seksi. 2. Cute Hair Kalau tadi kesan dewasa coba diperlihatkan baby, di sini ia tampak seperti gadis belia. Itu efek dari model rambutnya yang dibuat sangat yang. Jadi, Baby membuat ponytail di bagian atas kepala lalu poni di belah dua. Masih seksi ya 3. Ah. Slick side Kali ini dengan memilih slick side hair untuk membuat gayanya lebih seksi dan dewasa. Ia membiarkan salah satu sisi kepalanya dibuat kosong dan membuat rambutnya ke sisi sebelahnya. Gaya ini bikin kesan seksinya makin terpancar. 4. Granny hair Beda dari tampilan sebelumnya, di sini baby tampak memilih granny hair yang malah membuat gayanya sangat spesial. Rambut abu-abu dibuat bergerombang pada bagian bawahnya. So pretty. 5. messy hair Di foto ini baby Margareta benar-benar stunning. Matanya sangat kuat dengan kulit putih yang sangat mulus. Rambut messinya membuat foto semakin istimewa. Jangan lupa subscribe, like, share.